Assalamualaikum Bunda Ketemu lagi di channel youtube Pawon Trisninos Di video kali ini Kita ingin membuat kolak bead yang enak pingin. Mau tahu cara buatnya Tonton terus ya Videonya sampai selesai Terima kasih Bahan-bahan yang diperlukan 500 gram ubi ungu 1 buah kelapa yang sudah kuparut 150 gram gula merah 1 helai daun pandan Sejumput garam, 100 gram tepung tapioka, Bunda juga boleh pakai 200 gram ya, 300 ml air. Kita siapkan langsungnya untuk mengukus ubinya. Kita taruh satu persatu ubi ungu yang sudah kita cuci, ya, Bunda. Kita nyalakan kompornya dengan api yang sedang. Oh iya pemirsa Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya Kita lihat ubinya ya bunda Dengan cara kita tusuk-tusuk dengan garpu Oh ternyata sudah matang bunda Sudah bisa kita angkat bunda Kita siapkan panci di atas kompor Kita tuang santan yang masih mentah Kita beri sejumput garam Lalu kita aduk-aduk sampai mendidih ya bunda Kenapa harus sering kita aduk bunda? Supaya santannya tidak pecah ya bunda Santannya sudah matang bunda kita angkat dulu ya Kita siapkan kembali panci di atas kompor Kita tuang air Kemudian kita nyalakan kompornya Kita masukkan gula merah Daun pandan Dan sejumput garam Lalu kita aduk-aduk sampai larut ya bunda Kita tunggu sampai mendidih Gulanya nampak sudah mendidih dan sudah mencair, Bunda. Saatnya kita angkat, kita saring cairan gulanya ya, Bunda, supaya bersih dari ampasnya. Bumbunya sudah dingin dan sudah kita kupas, Bunda. Kita tumpuk dulu ya. Lalu kita ulenin dengan dicampurkan tepung tapioka sedikit demi sedikit ya bunda Kita buat bulatan kecil-kecil sebesar ke lereng. lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya Bunda kita tunggu sampai matang Bit atau biji salak ungunya sudah mengembang, Bunda. Tandanya sudah matang. Kita angkat, yuk. Kita masukkan ke dalam cairan gula, ya, Bunda. Lalu kita siram dengan santan. Kita cobain dulu ya bunda Hmm mantap bunda Paduan rasa manis dan gurihnya Enak bingit Pas bunda Ini endos Sampai di sini dulu ya bunda videonya Semoga bermanfaat ya Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum